Oke okay guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku. Oh, tadi kita udah all in guys, terus saldo gua tinggal seribu. Kita lihat, kita bakal menang apa enggak Wei? Udah auto menang sih. Oke, okay, saldo kita jadi dua ribu. Alah ini, ini kalah sih udah. Kita pasang turun aja Udah udah win, apa sih win? Oke okay, guys, welcome, huh? bulan. Oke okay, ini dapat. Uh. Oke okay, guys, dana kita habis. centong deh -e. centong deh anak dajjl anak anjir ada ini kita pasang bawah dana tidak cukup so. kalau ke jauh gak sih guys? soalnya jalan nggak ada ibu bro <tik> anak anjing Sarut alal motor cabang motor saya belum dibenerin ya iya yang nah, beda ada hmm. yeah, si si mas calang sama nabil nabil ada jegin dim Yo, idong, oh, ayang aku. Oh, dia, ya. dia ngajak sama itu, Gak tau, besok ajakin mau nggak, Kalau nggak mau ya udah. Ya, saldo kita habis. Nah, nah, eh. Citaran bila bila oh kamu aja Eh, dia. ada motornya. apa lah wah itu udah lihat gua ga nyampe itu punya lo ga nyampe ga nyampe apa ga ga 150